Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ala ni'matil islam Wa ghafa biha min ni'mat Alhamdulillah Alladhi ja'alana min umati sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Allah ma'arinal haqqa wa rujukna tiba'a Wa rinal batila batila wa rujukna jitinaba Allah ma'alhimna rushdana wa a'idhina min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Amma ba'ad Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimendekan Allah SWT. Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asyatid, para tokoh, para sepuh. Lakau timbin yang lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Kemarin kita bersama mengaturkan cenderaian patihah kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang setuju keluarga-keluarga, sekarang sahabat-sahabat beliau, raja-raja epon, putera-putera turunan epon, keluarga terlim epon, para tabiin, bentam itabin, para nabi, para putusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu ilmu syarh ya, guru-guru petanulustu jangan guru-guru datasaki. Benges sekolah, benges sekolah ke, maupun bini, lepas lepas lepas datang kebangsa jemaah. Jangan jangan jangan kenalan kenalan berat berat santri putan terus saja. Orang yang sebelumnya fokus dapatkan kulit saja. Orang yang saya tolong ucapan tu dapatkan kulit saja. Orang yang saya tolong kejaran kefokusan aku Orang yang saya tolong kesul kelabantan kulit saja. Orang yang Natalan kanceran kapal kursan benar-benar orang yang saya kembali pukul setiap pertanyaan boleh seterje Seterje islam lelaki Maupun bini Khususnya Pemirsa pengajian Banyu Gede On siapa kartunya kita khususkan ke Surima Surima binti Liana Liama siapa latih kartunya ada Senin tanggal enam lekor Ramadan 1444 hijriah. jukan atau akhir dak surah alias pak yanto bu yanto surah pak yanto bu yanto dua campur latihan tunya tanggal 4 lekor Ramadan Alamat pelumpungan kecamatan Pemekasan, juga Nyai hos Masjid Pengaporan Pelakpak kecamatan Pemekasan, Kabupaten Pemekasan, tanggal segami Saya tinggal dunia tanggal segami Ramadan 1444 Hijriah juga am surah atau Pak Yanto Rizki Buruni Almarhum Am atau Bu Yanto Hati gadisnya malam Sabtu Tanggal Pak Lekor Ramadan 1444 Hijriah, alamat berlumbungan. Hei oh, kepada oleh ni. Jugan Mat Sahri bin Sikam. Sampun artikel dunia. Tanggal balik Ramadan. Ramadhan. 1444 Hijriah. Hari Sabtu, Desa Karanganyar. Benih ada seton set Karanganyar ni ya. Madsahri bin Sikam Karanganyar di sini, kena. ketapang sampang. Sampang latihan ketunya ada setengah ada, guru pak Lekor Ramadan 1494 hijriah. Ya. Juga murai, mak muniri, tanggal telur Lekor Ramadan akhir. Aku terolekor Ramadhan-Ramadhan tadi awal akhiri. Dan Jumatul Ula Jumatul Akhir. Hari Jumat. Karanganyar ketapang sampang. Murai muniri karanganyar ketapang sampang. Sampang hari Jumat tanggal teroleh ko 1444 Hijriah ya. Maklumat tersejana separuh tujuh tujuh senapat terbanyak kepada Nabi Allah S.W.T. teruskan Ahli Surga setengki. Maklumat yang diidana Allah insya Allah pun Rasulullah S.W.T. insya Allah pun para ulama, para uliak, para para sulihin, para guru berbagai sebab. Benarlamat terkengingnya barokah-barokah pun saya kesebut pertahan kudus tujuh, serangan apotah pertahan kudus tujuh, kenarga pertahan kudus tujuh, santai-santai penjemah pertahan kudus tujuh, orang-orang yang saya tawas, suruh, lebatan pertahan kudus Saya ingatkan kejadian kefokusan, benar orang-orang yang saya kebaik fokus dapatkan pertahan kudus tujuh. Muka-muka senantiasa mendapatkan... Pengampunan sarang kharidani puan Allah s.w.t mendapatkan pelampuan serang belas kesih sayang puan Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan ma'amunah inayah kifayari ayawiko ayah himayah puan Allah Malam berkaya barokah-barokah pun pengajian, barokah-barokah pun bulan Ramadan, barokah-barokah pun puasaan, barokah-barokah pun setuju kebagusan-kebagusan. Yang barokah pun para ulama, barokah para ulia, barokah para syuhada, barokah para solehin, barokah para guru, para malam Alhamdulillah, pernah kata barokah, barokah ilmu, barokah arutana, barokah rejikian. Barokah ban barokahna potona barokah keluarga na barokah santri-santri na barokah jamaah na barokah jemaah. Memantar ke taman taufik jin hidayah epon Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan epon jalan, beta duna Allah. Epon ke jembaran, ke jembaran, ke pompiran, ke pompiran, ke bungaan, tunya akhirat. Muka-muka pehlang -muka, kasesan-kesesan na. Sumpagan kasempatna. Serabekan ke Selekuan ke selekuannya. Mendapatkan pajar otang kalaban gampang. Tidak takut untuk tangkui otang. Bantulah dari bajaran potang bawah tangan Kemukai pernah cembur Oleh rezeki halal si barokah. Kemukai pernah husnul khatimah. Pernah ceng omor matat kalaban dengan Nabi Allah. Rancang umur yang dulu menjunjung tinggi agama Allah. Dari sehat, beras, selamat. Aman di cacauan, di musibah, diperdaya, dibencana, di malapetaka. Selamat dari petanah-petanah. Selamat dari kezolim dan sezolim. Dari tengkir, orang yang setengkir. Dari perin, setelah pelajaran selanyalah, ganggu, risah, ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan selamat dari gadina ate kotor ate peteng ate kering ate gering ate gering ate lopan ate dari bareng ne iman ne kuat bisa memperjuangkan agama Allah di dalam dalam panepon rasulillah sallallahu alaihi wasallam saki perjuangan-perjuangannya para ulama Bisa ya jalan teteh perantara teteh, sabab kangkui kuatah saja nih, ben Islam, ben umat Islam. Almat ada tempat ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Perang <language> kata hajat keleban kempang tercapai kita haji tanah. sukses usahana terkabul pernyonian pernyun al hadhihi aniyat wala salihat wala niyatil qabul wa tamami kulli sulu wa naili kulli ma'mul alaihi wasallam ummul الفاتحة, الفاتحة. Para pemirsa, para mitra pengajian, banyu giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan qadar. pasara-pasara orang, sejuk e waktu malam. maka paniki salamin sarang malaikat malaikat malaikat nyalamin oh, kokan cek mun ning tedung salamin di rumah mun sampai adikir salamin sarang malaikat jibril alaihi salatu wassalam Manabiyah solat. Palailatul Qadar. Magisalamin. Ajunan ipun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ketika jaga. Kenapa boleh adikir? Kenapa boleh sampai asolat? Dan dalam bulan. Ramadhan. Manikah. Sangat kesopreh, Kerana. Sambil lalu jaga-jaga. Mek -jaga. tepak ke lailatul kodar. Kulah mek tepak ke lailatul kodar. Semakin. Kampun datang petolekor, lekor. Dekik belu lekor. kira-kira apuasah bisa mungkin nemung kare sekecil lebih makin petelokor mungkin nemung kare telur ayamki pak ari paling banyak bisa-bisa, namun kadet dua reaksi. Kalau hari na mungkin. Dan yang ilham malam epon menikah. Kita jaga-jaga malam Lailatul Qadar. Korangin, HP na korangin, kangkuin nambahin sholat malam, nambahin zikir malam. kentang saos bagus pun. Gentangin panikasawas, ampun lah bagus. Pokok niaten, kangkui, jaga-jaga, malam, Lailatul qadar. Senau setak, ibadah. Ibadah ni kengkun kerana niat ni ketok. Niat, jaga-jaga, tepat Lailatul qadar. Tamu ulama alaike bissahar, well lam yakin biaibadah. Atangnya sambian, walaupun tak ibadah, tapi gentangin saus, niaten kankui. Jaga-jaga. Setiap malam bernikah paling tidak, sebab tak tepat kalailah tul Tapi nene emal malam bernikah berdet jam. Sika dina doa mesti kata mana jam tersebut. Walaupun kau doa kalau bengenang kan entau? Engilumatte doan. Menteri bareng na. Selamat. Misalnya. Yang hidup mati naikun. Nika saus ampun lebihnya keuntungan ni. Kau ini istatok ta'allah ta'kuna ta akhirun layli illa mustaikidhan fa'al. Mana biasa ampia ni kemamp. Kangkui jaga nih akhir malam lakonin, kanik. Ini keuntungan saya raja. Saya bisa bersen ateh. Ini ista'at Allah takun akhir lahir ilah mustajizan fakal, mana bisa. Kangkui jaga nih akhir malam lakukan. Itu jaga tengah malam. Akhir malam. Andi anak. Anan. Pabiasa juga. Anan. -an, pabiasa jaga malam. Bani lakuya sahabu melulu. Berarti mencari di anak ini. Biasa kan. Munanan jaga siapo e anan ce ke jawaban bini pasrah cege sekali ta anapa gelle awal-awalnya bini kena kana ni kejegein bini ke salat lah kan kuin mainan ta anapa kada Cerengki ngajarin genik segenik ni, ngajarin tangi gade. Menteri lah ajar tangi nak anak. Jadi kan pun kare daruma sih bisa sholat kan senika. Pun kare daruma sih bisa sholat. Sebab si berda ni kecetangin senika. Mungkin sholat tu tak berda. Tanginnya si berda. Ketika anak-anak-anak kita ajarin, late, Mulain kita kanak, membiasakan diri jaga malam. Kita taruh dari yang sepo, Yang sepuh, apa biasa jaga malam? Mereka juga jaga malam. Pada ki anak-anak, jaga ini. Yang bagi al-yu'awidul awlada. Ya malail, Walau lil lilla'ibi hatta yata'awadu alaih. Saya boleh telefon ulama. Seyuknya anak-anak nikah. Fabiasa aja ke malam. Walaupun punca kan nikah. Kun ka angkui in mainan. Kade. Sampai abiasa ki tanggi malam. Mulai abiasa ki tanggi malam. Dek, kan kun karipa je. Ya, kun karipa diki lah. Ya. Kembangan pun, muntepak kalailatul kodar, kencak kesal pun, kentoju esalamin malaikat, mun sampai akhir esalamin malaikat jabroil alaihissalam, mun sampai asolat esalamin Allah subhanahu wa taala. Ini pentingnya orang yang menikah tanggih, pentingnya orang yang menikah penting pentingnya orang yang menikah sholat. Khususnya orang yang senyari ilmu. Orang yang santri. Ini kejap sampai nengke lagi. Sholat-sholat sunnah, langkong-langkong sholat sunnah malam. Manabi santri panik kecepon ulama. Tolibul aymi. Saya nyari ilmu panik. Tak apa jeng. Sunnah. Maka seakan-akan akan kentok. Tak perlu keajak ke kanjeng Nabi. Pun parlo ilmu. Tak perlu keajakan ka epon kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saya ngajak. Bahkan kanjeng Nabi ini kadu aki. Orang yang selesai solat rawatib solat sebelum asar untuk anak-anjing Nabi, rahim Allahumma ra ro'an, salat wabil arba'an. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud wat turmadiyul dari hadisnya pun Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala'an. Muka-muka Allah Ta'ala apa dengan rahmat. Bagaimana orang yang saya solat sunnah sebelum na'asar empat rokaan. Berarti saya pekus solat sunnah sebelum na'asar empat rokaan. Tak habis empat rokaan, tak nampak dua rokaan. Tapi mau nilai sepap rokaan, empat rokaan. Solat sunnah sebelumnya duhur, mungkin bisa parokat parokat. Cek dua. Mungkin lakaran lah, lah lesok siapa yang parokat, tak apa lah, pedurukan cukup. Sama rena solat duhur, solat sunnah parokat boleh. Buru nabi tak mampu parokat, buru durukan. Mungkin bisa parokat, parokat. Seketujuhkan sebelum asar. Asuhan ah, empat rakaat juga. Rasulullah pun ikhadi malam ter oleh rahmat upon Allah orang orang sekal salat sunnah empat rakaat sebelum asar. nikah sunat zuhur. dzuhur qobli asar ban ba'diyah zuhur. nikah sunat sunat si muakkad se koko mana sunat si sebelluna magrib kan pesunnat tetap cuma tak muakkad Manabi sholat malam. Nika kelebihan epon orang nika pekal oleh cahaya, oleh nur dari ajunan epon Allah. Karena ampunlah sholatan malam. Oleh cahaya. Emang orang yang kasih banyak sekencang mun sholat duha, sholat duha nih bulan urusan kerjaan ada rezeki fi solat duha dan nur fi solatul lail rezeki ada dalam solat duha nur cahaya sinar terang saya pandang ke Allah pada kepada yang ini dalam solat malam bering solat malam As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anku. Panika ngagungin salat. As salat 4 rakaat e wektu isyraq. Tegle dalam bata-bata ini, kebapak solat, empat rokaat, niat isyrok. Solat keseput penikap pasanan, dati istikharah. Solat keseput juga, ikat hajat. Solat saya keseput, penikah selamat dari setiap kecubaan dalam agaman. Kecubaan dalam tunyian. Kecubaan dalam akhirat. Ben Cuken saya keselamat kankui orang-orang sehadir, ban orang-orang se saya tak hadir. Saya ada bersolat isyrok ke penikah. Solat isyrok ebon, Rakaat pertama baca Al surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Alaq Al nik artinya Surat Iqra kisah. Surat Iqra. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Ya Sampai akhir pun terakhir qalla la tuti'hu wasjud waqtariib nah langsung sujud tilawah langsung sujud tilawah sebab ni kena mana ayat Kemudian mari dapat ngajian. Surat Isyro. Dari empat rokaat. Mari dapat dihasil pertama. Surat Al-Alaq. Ikro Kadisah. Yang kedua surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Sinamertelok. Rokat ketiga surat Az-Zal-Zalah. Iza zilatil ardu zil zalaha. Kemudian surat Uraish li ila fi Uraishin ila fihim. Ni kan anak-anak iraqat keempat. Kangkui, eh kata kehajat. Keangkui keselamatan dari setiap kecubaan. Baik kecubaan nak kemah, kecubaan nak tunyah, kecubaan akhirat. Ben kangkui keselamatan. Kangkui keselamatan. Niatnya niat sholat Isyraq, tapi deki, jadi sholat jadi. Apa nyaman jadi sholat hajat? Iya, ya, ya katakan hajatnya, ya, selamat dari kecubaan-kecubaan agama, dunia, dan akhirat. Nabi Sayyid Abdullah Al-Haddad Sebelum salat insya' Anika salat hajat keangkuin oleh keridana Allah Rokaat pertama, Bani maus ayat kursi. Sekalian. Oh, oke. Okay. Rokaat pertama dan kedua, sami. Ayat kursi sekalian, surat ikhlas rokat, ketidua, rokat, lunas, sholat ikhlas telokale. Setiap rokaat. Setiap rokaat, sebelumnya dua rakaat sabar sholat. Angkui sholat teka hajat melengok oleh ri Allah rukaat pertama ayat kursi ban surat ikhlas teluk alih, rukaat kedua ada nikah Fatihah ayat kursi ban surat ikhlas telok alih juga Dewa Puan Beliau Said Kutub Abdullah bin Alwi Al-Haddad Mansullaha bata warabhu ankurabdim orang yang saat solat macam jadi ya orang yang jira keridain serang ajaran depan Allah subhanahu wa taala ini kah solat sunnah Manabining ketapih yang ulumitin tentang sholat sunnah. Beda sholat sunnah penika. Orang nikah tengah polem tardi ke masjid, kaku asolat jumat. Sebelum toju langsung asolat empat rokaat. Tak bisa pak rokaat do tapi mana bisa pak rakaat Fatihah mus Masyarat ikhlas. Sampuan-sampuan rokaat. Ke sikap kali. Sekamun sampai empat rokaat. Berarti. A jumlah. Duratus. Duratus kali. Kita terangkini. kitab ihya ulumidin. Justung halaman seratus petang bulatung. Jadi. Menabi orang yang pandikan salat Jumat. Masuk ke masjid. Saya belum toju Apa saja yang pak rokaat. Setiap rokaat. salat ikhlas. Sekat kali. Sekat dengan pak rokaat. Jumlah 200 kali. Sebab panikah. Ehterbuaki. Enokil dari Ajunanipun Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Pasir-pasir orang yang sengalakunin solat macam kento, Maka orang yang panik tak mati. Kecuali ampun langulatin tempatan dan iswarga. Allah maja'alna amin. Mantar-mantar kita abanika. Masa ada orang. Saya sebelum dia mati. Langganalain tempatan dan iswarga. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam kitab Al-Mukhtar wa Matali'il Anwar. Al-Mukhtar wa Matali'il Anwar. Terakhir ini tidak bisa. Bahawa mayyit si paling berat. Pandikan yang malam pertama. Mun orang mateh, sepaling berak panikan malam pertama. Maka keni seren orang-orang mateh panikan leban sedekain. Asedekah? Kancirannya pun gangkui orang yang nah mulai Mulaini malam pertama ni. Malam pertama ni, kampung lazedekah. Sedaya kain. dan apa? Malam pertama ni paling berak. Paling berak. Sebab kini kita pengalaman kekauhuran, pantar kekauhuran, tak kerja sial Makbunian. buni an segala ni. Paling berak tepat dalam malam pertama. Nih kerana sebagai dikebandingkan dengan tan. Dengan tan dengan kabin. Uh oh, malam pertama. Saya paling ngompi reogi. Yang mempunyai orang-orang yang malam pertama paling mencekam, paling menakutkan, paling berdirasakan. Maka ini sering orang-orang yang simaknya panikala cara sedekah, jadi ini sering Muntaduk saya ke sedekah. Apa yang diberikan? Lastari Fatihah, Mos'aid Kursi, dan Al-Hakmut Tekatur. Ben Allah ahad, 11 kali. Qulhuwallahu ahad nikah, 11 kali. Surat ikhlas. Surat ikhlas nikah, Qulhuwallahu ahad. Menjadeng matur, Qulhuwai. Nikah, 11 kali. Mereka entuh, pasanan, matur keajunan ebon Allah, solat abdi nikah entuh kustik. Mun niat aja nana pon doning tibi. Kenciran epon kento nyu onah atoraki deka kau pune bin bulan di sejarah sebut asmana. Semattek ini. Malah bi Allah taala nih, kau maduli ekremen malaikat. Mon orang panikam pola pajengakipan macam-macam banyak. Makau menolat Allah bukal ekremen malaikat saibu malaikat. Saya kira tak deki. Ngadupin malaikat mengkar benakir. Sebab ampunlah. Ebelah. Ben malaikat. Sebu orang. Ebelah malaikat. Sebu orang. Tak kok. malaikat sebu orang. Sebu malaikat. Siapin lehnya. malaikat ini kan nyambi. Rak terak. Pas nyambi. Hadiah boleh. Sehingga aku yatoraki. Dengan kau pura panik Ben-penikah. Sampai ke kiamat ini. Ini keterangan di kitab. Al-Mukhtar wa Matali'ul Anwar. Ini keterangan di kitab. An-Nujum duratas ratus dua tu, hai faidatun yang bagi di kulim muslimin ayu saliah. Aku lele latin muslimin Salat macam gak Cek J paracu ke nama nabi dilakukan setiap malam kangkui orang-orang simatih ketika jalan ekonomi atau laki dekat orang-orang simatih. Tidur Rokaat, Rokaat pertama Rokaat kedua Sami Maus Ayat Kursi Ben al ban Ben Serat Ikhlas Kulhujan Lah Serat Ikhlas ini kasih 11 kali Ayat Kursi sekalian Al-Hakumut sekalian kulhun 11 kali Pas atur lagi dengan jernih. Dika orang-orang si ampun lah tinggal di. Menilak senagi setiap malam atur lagi. Dika setujun orang Islam. Maka sebab orang-orang si mati. Kiburu mati. Malam pertama. Malam pertama. Mati. Dika juga termasuk. Dek orang-orang si tidak boleh. Dika keutamaan pun sholat tersebut. Malam pertama. Lain, malam pertama naik kau puran. Malam pertama. Nang-nang ban. Lakin nanang ban bini Nika bani lagi binin menenangin kau puran. Nika malam pertama. Nika ada dengin malaikat. Mungkar malaikat nakir. -nya. Yang yandi Allah Subhanahu wa taala. Ketika nang in Lailatul Qadar kita ni kesian di rotarowan. Amal saleh seoning ni kenamung kita ban Allah. Tao sale ke balak goreng. Tao sale ke balak goreng. Bukwan terbi simpanan cedek. Seceut khusus ka angku abad ban Allah seoning. Kaisempenan, rahasiakan. Sebab orang yang banyak ketingampunlah. Set Tohatil ibarat. Wafaniatil isyarat. Wa ma'na fa'ana illa rokaat, Alla allati roka'naha fi jauh fillail. Sobongpunan, bentar-bentar, isyarat ampunlah rosak juga, tak bisa boleh pun. Kemudian, semanfaat si namun bik-kabina rokaat, rokaat yang kita lakukan dengan tengah malam. Ini ke depan Imam Al-Junid. Saya Imam Junid, kita ampunlah tinggal di Dunya. Ini kebahan rabu dah kasi tong orang. Se manfaat rasa kunan. Munkah gula. Kun solat-solat. Saya laku aki ni tengah malam. Solat-solat saya -solat tengah. Saya laku aki tengah malam. kini. saya dati saya penantan yang ilm kitab tambihul mutarrin halaman telah pula Allah Subhanahu apa yang wahyu dek Nabi Daud alaihi Eh Daud orang ri yang ko cinta ke sengko keng deng malam tedum ning ke laki sengko aro cowang orang ini. cowang diri tak kira cintaun kunja tak le burungku jagan ko Macam cinta kesengkok. Malam matang ni. Malam tak tidur. Malam tidur. Macam cinta-cinta apa Cinta monyet. Cinta monyet. Kenapa cinta monyet ni? Dia mau diandik orang yang banyak santrin. Kalau tak di diandik, enten. Cawang, cuang. Sebenarnya Allah Ta'ala. Maka cinta kesengkok. Tengg malam, tadung, cuang. Cuman orang yang panggil kata rongasak na'atih fa'alaihi bil inkisar wal iftiqar fi jaufi la'il. Pasal sah. Tenggah malam. Farasah cik abad ni sangat buto dari kajunan pun Allah. Ika rasa aki tengah malam. Ini aja. Jadi orang orang orang orang ni teror nyetjen teror abisnya naat. Kebagusan panikah terkumpul setiap jenane dalam waktu malam. Orang panikah seyang kata diwali pagi waktu malam. Banyangkat hati wali kalaban sebab Dik ngodiin malam. Pasti yang kat tepak malam. Orang dik ngodiin waktu malam. Yodiin kalaban. Kapal kusen kapal kusen. Muka-muka saus. Kita apa ni kami? Saya parin kekuatan, kemampuan. serta hajul anekun Allah subhanahu wa ta'ala kan bisa di satche kemalam dan bisa meningkatkan rasa cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatun wa salamun 'alahi ya ilahana wa kulli karbin 'azhim wa arid manahnu fihi bismi allahir rahmanir rahim ya maulana ya mujib ya hadirun layy tawassalna ilayka bil habib taqdi hajatina karim allahumma anta lahaw hajatin kulli hajati faqdiha bi fadl bismi allahir rahmanir rahim ma yabda illahu linasi bi rahmatin bal mumsi kalaha mayumsi bi min ba'di awal azizul Yassir wa la tu'asir wa bidami mil khair Allahum yassir lana wa la tu'asir alayna Ayamu yassir kulli asir asir Fata yassirun asir lana lilliusra wa jannib Asyir S.A.W al Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.